أنا منك، وأنا منك، وأنا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, sore ini saya dalam perjalanan menuju Pontianak Barat untuk membantu seorang pasien Pasien ini berasal dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia Dia menumpang di rumah keluarganya di sini untuk menjalani pengobatan rukyah bersama saya Secara geografis, Sanggau terletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat Sedangkan kota Pontianak ini berada di pesisir pulau. Perjalanan dari Sanggau ke kota Pontianak ditempuh selama sekitar 3-4 jam melalui perjalanan darat. Pemirsa, salah satu sebab mengapa bangsa jin mengganggu atau menyakiti manusia adalah karena dendam. Atau ingin membalas dendam. Yaitu apabila kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyakiti atau dianggap merendahkan oleh bangsa jin. Jadi mereka merasa disakiti atau merasa direndahkan oleh manusia. Contohnya apabila kita membuang air panas ke tempat tertentu yang di situ ada jinnya, misalnya di selokan atau drainage, dicomberan, melempar atau menjatuhkan benda berat di tempat sampah, kencing di lubang yang ada di tanah, kencing di suatu pohon bercanda-canda atau membuat keributan di hutan atau gunung dan yang lainnya termasuklah aktivitas merukyah ini bacaan rukyah dengan izin Allah membakar jin jin kafir maupun jin fasik yang ada pada badan seseorang maupun pada suatu tempat apabila Allah mudahkan dia keluar jin yang terbakar atau terluka ini bisa saja menaruh dendam pada orang yang telah membacakan rukyah padanya Apabila dia mampu, dia akan kembali dan membuat perhitungan dengan orang tersebut. Mereka akan menunggu waktu yang tepat dan kesempatan yang bagus untuk menyerang. Pasien ini mengalami sakit di bagian perut dan kakinya. Demikian juga para keponakan yang tinggal bersamanya. Mereka mengalami semacam serangan sakit perut yang aneh. Sakit yang teramat sangat sehingga mereka dilarikan ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan kelainan apa-apa. Selain itu, mereka sering bertengkar, membenci satu sama lain, sering mimpi buruk, suasana rumah tidak nyaman, dan sakit di bagian perut itu terjadi hilang dan datang, dan berganti-gantian antara orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Assalamualaikum. Halo. Kamu buat keluarganya sakit tuh kayak gimana caranya? Hmm. Dia jadi sakit medis gitu? Hmm? Saya ganggu di pencernaan anak-anaknya. Ah saya ganggu keturunannya di perut perutnya, alam perut dia anak-anaknya, cucu-cucunya, di perutnya, Iya, biar mereka sakit. dulu kak batu itu udah dibuang dia juga? tidak, selalu disimpan, tapi tidak diberi makan. oh gitu, oh batu itu, kamu tinggal di batu itu, iya, tapi iya. mereka cuma menyimpan gitu aja, nggak dikasih iya, makan. iya iya iya jadi kamu marah kamu ganggu hmm. keluarga itu? Iya iya, iya, iya, Harusnya gimana ngasih kamu makan? Dimandikan. Oh, dimandikan? Itu cara makan kamu? Iya, Mandikan iya. Mandikan pakai apa? Ada mereka pegang pustaka. Oh gitu. Bukan kan dupa, disembelirkan? Bukan, bukan, bukan. Gitu. bukan, bukan. Oh, bukan. Jadi mereka udah bukan. gak ngerjakan itu lagi? Mereka jadi kamu ngerjakan. ganggu? Iya, tapi masih menyimpannya, jadi saya ganggu. Mereka tahu gak sih, mereka sakit tuh karena kamu? Tidak. Nah, terus Kak kamu menyakiti mereka tuh biar mereka ngasih kamu makan kan? Nah. gimana caranya mereka? Kan mereka gak tahu mereka sakit karena kamu gak pernah dikasih makan. Jadi hmm. kamu ngikut dia. Padahal anak ini, dia anak ini tahu. Oh, anak ini Tangan tahu. Dia tahu maka Makanya dia mau buang kamu. Iya. Tapi saya Air rukih tuh dia apa? Dia semprot. semprot ke batu semprotnya. Itu semprotnya. Ke batu kamu itu? Bukan, di sudut rumah itu. Saya kan mengikuti anaknya. Oh, kamu mengikuti anak-anaknya yeah. tinggal di rumah? Iya. Yeah. Orang ini nyemprot kena air rukia di rumah itu? Iya. Yeah. Kena kamu? Iya. Yeah. Sakitkah kena air rukia itu? Sakit. Oh, sakit. Saya buat, saya buat air rukia juga ini ya? Oh, tidak mau. Pak. Oh, ya? Heeh. Mm. Mau coba dulu? Adubillahiminasyaitonurrojim. Safha, zajra, zikra. Inna ilaha wahid, wal ardi wa sa'afati safaa fa za jorati wa rabu ma daina humawa rabul ma inna zaiyanna sama aduniya La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Duhuraw wa lahum 'adhabun Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Coba. Delah, saya enggak mau mercehkan ke dia, enggak sopan. Atma, atma. Atma dengarkan saya, Atma. Minum, Atma. Minum, Atma. Minum, minum, ya. Kuasai dulu dirinya. Minum, minum. Ah. Bagaimana? <coughs> Apa rasanya minum air rugi okay ini? <coughs> Anas. Ani, hmm. ani jangan sombong. Ayo kita batalkan perjanjian kamu sama batu itu juga sekalian. Daratu minallahi wa rasulihil ladina hat minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihil ladina hat minal musyrikin. Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladhin min al-mushrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladhin min al-mushrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Lalladhin min al-mushrikin alladhi Ya, amin Dah, saya pulang ya? ya Ya, Ya, assalamualaikum Pemirsa di rumah keluarga besar Asien Ada sebuah benda pusaka klinik Berupa batu Yang mereka yakini sebagai penjaga rumah Ternyata di zaman dahulu Batu ini harus dimandikan setiap malam tertentu sebagai bentuk pengkeramatan padanya pasien berusaha memutus tradisi kesyirikan ini Dan mencoba merukih rumahnya Dengan menyemprotkan air rukih di setiap ruangan Lalu terjadilah seperti yang anda lihat di video ini Baik pemirsa Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh